Teman-teman, lihat itu yang ada lagi sembunyi. Itu apa ya di tengah sawah ya? Kita ambil yuk Wow. Sembunyi teman-teman. Lihat tuh teman-teman. Ci, ngapain dia? Wah, ternyata katak teman-teman. Mantap sekali. Yuk guys, kali ini kakak ada di sawah lagi nih teman-teman. Wow, pemandangannya indah sekali teman-teman. Hijau. Wih Mantap ya teman-teman. Mari. Kita cari mainan yuk. Kakak sudah bawa tempat ini. Let's go. Wow, wow. Langsung aja ketemu mainan nih teman-teman. Itu mainan apa ya? Wow. Ada tiga mainan nih teman-teman. Kita ambil yuk. Wih, ada ikan warna orange teman-teman. Mantap. Ada apa lagi nih? Wow. Ini ada walrus teman-teman. Warna coklat. Ini ada apa ya? Wih, iya, ini kuda laut warna kuning mantul. Ternyata di sini ada siput juga, teman-teman. Tuh, lihat besar sekali ya! Wow, kita kumpulkan, yuk! Masih ada lagi nih, teman-teman. Siputnya, wah, yang ini mati, teman-teman. Sayang sekali ya, kosong nih. Di sini ada lagi nih, teman-teman. nih ah. Wah, sama di sini mati juga. Let's go, kita cari mainan lagi, yuk! Nah teman-teman Kali ini kakak ada di sawah lagi nih Wih apa itu teman-teman Ada mainan lagi Warna orange Wow keren sekali nih Kita ambil yuk Wow ini ada mainan lobster Warna orange teman-teman Mantul Ada siput lagi nih teman-teman Tuh kali ini nih siputnya hidup teman-teman Kita kumpulan ya Wah, jatuh teman-teman Dimana ya teman-teman Mainannya Wow ada lagi ternyata ini Ini ada mainan apa ya Wow ini ada cumi-cumi Wih keren ya Ada apa lagi nih Ada Ikan apa ini Wow ini ikan lumba-lumba Teman-teman yuhu Mantap Mari kita cari lagi yuk Siapa tahu masih ada teman-teman. Di mana ya? Mainan. Wow, itu ada nampak mainan lagi nih teman-teman. Kita ambil yuk. Wow, ini apa nih? Wih, mantul guys. Ini ada ikan pari. Warna hitam. Mantap. Di sini ada siput lagi nih teman-teman. Tuh, lihat. Wow, keong emas teman-teman. Terkumpulkan lagi ya. Di mana nih ya, teman-teman? Masih ada ya atau tidak? Tuh, lihat teman-teman, padinya masih sangat hijau sekali. Wow. Mantap ya teman-teman. Mari langsung kita. Wow, itu ada warna pelangi itu teman-teman. Kita langsung ambil yuk. Apaan itu ya? Wih, keren sekali teman-teman. Ya, Wow, ada pop it, teman-teman. Pop it bintang. Ini apa ini? Wow, keren sekali. Ini ada kura-kura. Secanggang keras. Mantap. Cari lagi, teman-teman. Di mana ya, teman-teman? Wah, itu apa yang lagi sembunyi? Kita ambil yuk. Wih, secanggang keras juga, teman-teman. Kali ini penyu teman-teman hidupnya di dalam laut teman-teman wih keren sekali ya mantap ada lagi gak teman-teman wih apa itu yang biru wah kita ambil yuk wow ini ada bintang laut teman-teman warna biru mantul let's go kita cari lagi teman-teman mana ya teman-teman mainannya wih wih wih gas itu apaan ya? Yang lagi sembunyi. Ini apa ya? Kita ambil dulu. Wow, ini ada ikan koki, teman-teman. Warna merah. Yang itu apa ya? Kita ambil ya. Wih, keren, teman-teman. Ini ada ikan koi. Besar sekali ya. Wih, mantap sekali. Mari, cari lagi, teman-teman. Wih, guys. Itu... Ada lagi jalan tuh Apaan ya Kita ambil yuk Wow Ini ada keong emas juga teman-teman Wow besar sekali nih keongnya Mantap Ini juga banyak tuh teman-teman Ini yang kecil-kecilnya Tuh Banyak sekali teman-teman ya, Kita kumpulkan yuk Wow Kecil-kecil teman-teman Lihat teman-teman, Kakak dapat siputnya banyak sekali nih. Tuh lihat, wih keren ya. Masih ada lagi nih teman-teman. Kita cari ya. Mana teman-teman? Tuh, Kakak dapat lagi teman-teman. Wow, di sini sawahnya banyak juga ya siputnya ya. Kita kumpulkan ya. Nanti kita masak di rumah teman-teman. Tuh, lihat teman-teman. Wow, banyak sekali ya. Mantap. Teman-teman, lihat itu yang ada lagi sembunyi. Itu apa ya di tengah sawah ya? Kita ambil yuk. Wow. Sembunyi teman-teman. Lihat tuh teman-teman. cuy, ngapain dia? Wah, ternyata katak teman-teman. Mantap sekali. Di sini ada siput juga teman-teman. Tuh. Wow keren sekali teman-teman Kita kumpulkan lagi ya Mari kita cari mainan lagi teman-teman Di -teman. mana ya Wow itu apa guys Ada yang warna hijau Lagi ngapain ya Kita ambil yuk Wih krokodil teman-teman Warna hijau Mantap Mari kita cari lagi ya teman-teman Masih ada nggak ya Wah itu ada warna pelangi teman-teman apaan ya? Wih ini ada popit lagi ternyata teman-teman. Wow keren sekali. Wah di sini masih banyak juga teman-teman. Siputnya. Nih kita ambil ya. Tuh. Nih. Wow banyak sekali teman-teman. Tuh teman-teman kakak dapat siput ya. Yang ukuran kecil teman-teman Mantap ya Di situ ada yang besarnya juga teman-teman Kita ambil yuk. Ini teman-teman Tuh Ada si put keong emas Yang besar ini teman-teman Lihat wow keren sekali ya Bisa ada lagi nggak teman-teman mainannya Kita cari ya Wih ada yang lagi sebunyi ternyata teman-teman Itu merah-merah Apaan ini ya Wow, ini ada kepiting. Kepiting jumbo, wih, mantul sekali! Teman-teman, masih ada nggak ya? Teman-teman, mainannya sepertinya sudah habis. Wah, sini masih banyak lagi nih, teman-teman. Kayak emasnya, wow, kita kumpulkan yuk! Wah, kali ini kakak panen ini, Kak. Wow, masih ada nih, teman-teman. Wih, tuh, lihat, teman-teman. Kakak dapat banyak, wow keren sekali ya Teman-teman jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya ya Jangan sampai ketinggalan video terbaru dari kakak Sampai ketemu video selanjutnya, dadah